Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat terbuka saya untuk Sir Abdul Somad Jazakumullah Khairon atas semua perjuanganmu Wakili kami-kami kami masuk kampung Masuk dusun Ya ke tempat-tempat yang sulit dijangkau Engkau tinggalkan anakmu, engkau tinggalkan Pasangan hidupmu, lelah Istirahat hanya sesaat. Semoga Allah mengganjarmu dengan pahala yang berlimpah dan menjadikan keturunanmu semua para aulia yang mencintai ahlul bait, mencintai para sahabat, mencintai para wali. Dan semoga Allah melindungi melindungimu dimanapun engkau berada dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Semoga ibumu di alam barzah tersenyum bahagia. Begitu pula ayahmu dan semua leluhurmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.